Selamat siang Para manusia Sudah dua hari Saya lihat itu menetes transmisi Menetes air matanya Saya cek terus sampai dua hari Ternyata ada bocor Berarti selnya Yang sebelah kanan bocor Yang sebelah kiri Masih bagus Paksa dibongkar dulu Belajar membongkar Gunakan tenaga ekstra Power Rangers yang menonton youtube ini jangan lupa subscribe like dan komen biar kami setengah bahagia pertama-tama kita siapkan kunci dongkrak dan kunci roda dengan sekali tiup dengan hembusan cinta, langsung kita buka roda ini. Roda sudah terbuka, tinggal diusut. buka gitu baut soknya buka baut dengan kunci nomor 19 Langsung saja kita buka baut Dengan sentuhan kasih dan sayang Ini bautnya baut sok ada dua baut stir power steering satu tambah lagi baut selang rem itu langsung saja sudah terlepas Akhirnya, setelah dicungkil Cungkil Dengan tenaga ekstra Terlepas Itu join gardan Tinggal kita buka Selnya Yang bocor Selnya pun Sudah saya cungkil Dengan obeng dengan keramahan cinta ini, dia penampakan selnya. Saya cungkil jadi rusak, terpaksa kita cari dan berbelanja ke toko-toko terdekat yang sama dengan sel yang ada ini dia selnya rusak mau dipasang kembali tidak bisa terpaksa keliling dulu cari kesamaannya langsung saja di satu toko ternyata jong ke satu toko lagi di sini baru ada yang sama buat mobil Sigra langsung di rumah Eh ternyata ada burjo enak-enak enak. Makan dulu guys. dulu mengatasi masalah lawan olisil yang aus pada sisi bagian dalam Ini triknya Setiap olisil sisi bagian dalam pasti ada pegasnya Pada sisi bagian dalam olisil ini juga lawannya pasti bergerak Nah fungsi pegas itu sendiri mengikat sisi bagian dalam olisil agar tidak terjadi kebocoran Dan untuk mengatasi lawan olisil yang aus Maka kita harus memotong sedikit pegas tersebut Kira-kira 5 ulir Jangan sampai terlalu banyak juga tujuan memotong ulir tersebut agar lebih mengikat lagi oli sil bagian dalam tersebut dan mengenai caranya sudah sangat jelas seperti yang kami lakukan di dalam video yang cukup perlu diperhatikan pastikan pegas olisil ini selnya sebelum kita pasang kita oleskan dulu silikon saya pilih silikon yang berwarna hitam biar serasi dengan karet selnya kita oleskan lagi hingga merata Kita usap dengan lembut Dengan kelembutan cinta Terpasang selnya Dengan sedikit tenaga ekstra Sudah terpasang sempurna Mantap sudah Selanjutnya Kita pasang gardan tersebut Seperti sedia kala ini sudah terpasang. Tinggal kita menikmati perjalanan.